Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi Pada Mabel Informatika Marilah kita awali dengan bacaan Umul kitab Kita hadiakan pada guru-guru kita Pada pendahulu-pendahulu kita Mudah-mudahan kita menjadi anak yang Sali-saliha, soleh sukses dunia akhirat al fatihah Uh, kita akan membahas tentang test pengujian program. Sebelum ke situ Kita pahami dulu apa itu Test case Test case adalah uh, Sebuah rancangan atau uh, Sebuah rangkaian Yang mana di dalamnya Berisi tentang Tindakan yang nanti dilakukan oleh Pengguna atau user User dalam hal ini Sebagai Seorang yang tester atau Apa ya Quality assurance atau tester untuk apa? Untuk melakukan verifikasi terhadap fitur atau fungsi-fungsi tertentu pada sebuah perangkat lunak Jadi ada rancangan semacam itu dinamakan test case Jadi bukan user biasa tapi karena ini terencana rangkaian-rangkaian tindakannya terus itu, itu namanya uh, usernya itu user yang memang sebagai tester Dalam membuat test case Itu ada beberapa hal Yang perlu diperhatikan Yang pertama Test case ini harus Dibuat sesederhana Mungkin, ya, yang sederhana Jangan terlalu rumit, tidak rumit Harus sederhana dan transparan Kemudian Test case, test case dibuat dengan End user in mind Maksudnya Dari apa ya program itu dilihat dari sudut pandang penggunanya dilihat dari sudut pandang penggunanya bukan dari sudut pandang pembuatnya kemudian kita harus menghindari pengulangan kasus uji kemudian yang keempat tidak boleh kita berasumsi kemudian yang kelima kita harus memastikan bahwa pengujian sudah komprehensif maknanya sudah mencakup keseluruhan, sudah mencakup semuanya. Dan yang terakhir test case harus dapat diidentifikasi. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat test case. Nah, kemudian kita bahas tentang pengujian perangkat lunak. Uh, peng pengujian perangkat lunak kita ada dua macam, yang pertama black box testing, yang kedua with box with box testing. Kita bahas tentang black box testing. Apa itu black box testing? Black box testing itu suatu metode pengujian software atau program atau perangkat lunak yang digunakan untuk menguji software tapi dalam pengujiannya itu tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Jadi letaknya di sini sebuah pengujian yang mana di tanpa mengetahui struktur internal kode atau program ini letaknya di sini paling pokok ini yang perlu digarisbawahi tanpa mengetahui struktur internal kode atau program ini namanya black box. <tuh> nah kemudian apa kelebihannya kelebihan kita dengan metode atau model black box testing ini akan lebih efisien efisien. Untuk segmen kode yang besar Bayangkan ketika kode programnya itu Sudah sangat besar Kemudian kita harus ngecek Satu persatu kodenya kemudian dicek Ini sangat membutuhkan waktu yang Sangat banyak ini Kurang efisien kalau Kodenya besar sehingga kalau untuk kode-kode Kode programnya besar Ini efisien menggunakan black box Testing Kemudian dalam pengajian ini kita tidak perlu Akses kode Kode tidak harus kita buka Kita langsung jalankan saja Nanti hasilnya seperti apa Kemudian Pada black box testing ini ada pemisahan Antara, antara perspektif pengguna Dan pengembang Maksudnya gimana? Maksudnya gini <tuh> Misal Ada seorang pengembang Ini membuat sebuah aplikasi Misalnya apa ya Aplikasi penjualan game lewat lewat Android itu apa buku warung misalnya, atau buku kas. Dari sudut pengembang sudah membuat dengan sudut pandangnya. Cuman kadang kan tidak bisa memaksakan sudut pandang pengembang itu tidak bisa disamakan dengan sudut pandang pengguna. Bagi pengembang orang yang buat kode program atau yang membuatnya kadang dianggap sudah mudah, sudah lancar dan sebagainya. Tapi terkadang bagi pengguna ini ada kelemahan-kelemahan entah itu tampilan, entah itu tentang pembulatan angka, entah apapun semacam itu, sehingga dengan black box testing itu kita bisa uh, ada pemisahan antara perspektif pengguna dan perspektif pengembang uh, selanjutnya pada model ini, ini ada kelemahan kelemahan pada model black box testing apa kelemahannya? yang pertama Cakupan pada model ini, ini terbatas hanya pada sebagian kecil dari skenario pengujian yang dilakukan. Ini kelemahannya. Terus yang kedua, pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan tentang perangkat lunak internal. Nah, singkat cerita intinya, untuk pengujian ini uh, ada kelemahannya. Tidak bisa secara Apa ya intinya Dari depan sampai belakang Ada ada faktor Untung-untungan juga pada tester Semacam itu Kemudian model yang kedua Adalah withbox testing eee, Kotak putih Testing model kotak putih ya, Namanya withbox testing Kalau tadi itu Pengujiannya Apa tanpa mengetahui kode program Kalau yang ini adalah metodenya Metode pengujian Dimana struktur internal Diketahui oleh penguji Orang yang menguji atau testernya Berarti testernya tahu struktur internal dari program tersebut Dengan model ini Ini ada Ada efisien ada ke, Ada keefisien atau kelebihan Kelebihan yang pertama Kelebihan dari with box testing. Yang pertama efisien. Efisien dari sudut pandang dari kalau tadi kan efisien dari dilihat untuk kode yang besar. Kalau yang ini efisien dilihat dari dalam menemukan kesalahan dan masalah karena kita bisa akses apa itu internal kodenya atau kode programnya. Kemudian Uh, diperlukan pengetahuan tentang internal perangkat lunak yang se sedang diuji Itu karena karena kita tahu kode programnya Maka ini sangat-sangat bermanfaat untuk pengujian secara menyeluruh Berbeda dengan yang with, uh, black box tadi Kemudian yang ketiga Karena kita bisa lihat internal kodenya Ini ada Memungkinkan untuk menemukan Kesalahan yang tersembunyi Di dalamnya Terus yang keempat Ini membantu Mengoptimalkan kode nah, Karena kayak Misalnya kode-kode program Walaupun sebuah kode program Itu bisa dieksekusi Ini belum tentu itu Bagus, kayak misalnya uh, Pada saat ini kan ada aplikasi Untuk ujian online ujian online, itu kan pakai database biasanya e, Maria DB atau MySQL ya, nah itu servernya pakainya Apache atau yang ada yang engine X, yang anu sekarang ada lead, lead speed, nah disitu kadang karena kode programnya itu asal jalan terkadang database itu kode database akses database php mengakses ke databasenya itu terjadi tumpuan-tumpuan sehingga harusnya bisa diakses apa? Uh, standarnya itu bisa diakses 1500 orang secara bersamaan tapi pada kenyataannya gara-gara kode program yang tidak dioptimasi ini diakses 100 orang itu sudah macet Ketika bersamaan, karena ada masalah ini, optimasi kode belum dioptimasi, atau uh, intinya, kalau dengan with box testing, kita bisa uh, mengoptimalkan kode. Selanjutnya, <tentunya>, tentunya ada kelemahan juga pada with box testing ini. Kelemahannya apa? Yang pertama, untuk menjadi seorang tester pada with box testing, kalau tadi kan user itu tester bisa menjalankan berdasarkan pengetahuannya kalau yang black box ini kalau yang ini harus tahu atau punya pengetahuan yang tinggi dari pelangkat lunak internal yang sedang diuji nah, misalnya kode, e, sebuah program dibuat dengan bahasa C tapi yang nguji itu nggak tahu sama sekali tentang bahasa pemrograman ya sama saja kemudian yang kedua kelemahannya adalah membutuhkan akses kode Kenapa itu kelemahan, kalau misalnya gini Sebuah perusahaan atau pengembang Atau kita membuat sebuah program Kemudian kodenya itu Untuk testingnya kan bukan kita sendiri Misalnya kita ngambil orang lain Nah ketika ngambil orang lain, sos kode kan otomatis Dibuka Menjadi terbuka Nah ini rawan Ketika di rawan pembajakan Dan sebagainya, ketika orang yang Ngetes itu tidak terpercaya Itu itu saja untuk pertemuan hari ini, secara singkat saja, mohon dibaca diangan angen Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.